Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi pastinya ya Kalian lagi pada ngapain nih? Semoga kalian dilindungi oleh yang maha kuasa ya Semoga kalian bahagia yang nggak punya agama ya Kalian dilindungi siapa kek, terserah ya <in diveä holdun> <suk h rescnen> <tuk hELU> Oke, okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja meluncur ke videonya Apalagi kalau bukan reaction Oke okay. So, kita meluncur ke videonya. Oke, okay, ini kita lihat. Kita dapat bahannya dari Twitter ya. Karena akhir-akhir ini Twitter tuh lagi lumayan rame terus ya. Ada aja video-video konyol di sini tuh. Oke, okay, kita mulai dari yang pertama. Halo Dek Cabang Western. Kenapa halo Dek? Real men merry nurse Real woman merry cops. Anjir, anjir. Deril, halo dek cabang western, buat yang gak tahu halo deh ini tuh meme ya, meme-meme yang cocol pakai seragam angkatan, halo deh halo deh gitulah, kalau di chat, kalau ngedeketin cewek, ah ini dia video yang kedua, ini apaan lagi, ih kenapa, ih kok bisa begitu ya? Aduh, gua puter laga tapi takut ini lagi, takut kena kopi Aneh banget, tapi cu, sumpah asli. Ih, di di di, segitu kepalanya loh. Eh, gak takut patah apa tuh lehernya, ranger? Ngeri banget. Ini kayak ini apa nih? Disuruh beli minyak malah datang ke konser. <laughs> Oke, coba kita lihat ya. Apaan nih? Oh, anjir, anjir. Ini lagi nonton konser. Ini berdua ibu-ibu sama abang-abang berantem, cuy. Bisa-bisanya lu berantem dia lu Debat tuh Debat serius? pakai kerudung kayak abis pulang haji ya putih-putih <laughs> Pantesan kayak misalnya disuruh beli minyak Malah datang ke konser anjir Anjir lucu banget lagi ah. Ini apa nih? Run bestie Run Forest anjing, run forest run <laughs> Oke coba kita Play videonya ya Kenapa ini Aduh <laughs> Gue dulu kecil sering lagi Kayak gini anjir <laughs> hmm, Patah nggak tuh Iya, iya, kejebak, kejebak, kabur, kabur. Udah kebaca banget ya bocil ya. Kalau ngelakuin sesuatu terus salah atau jadi rusak pasti kabur deh. Run, bestiran. Dulu gue sering kayak gitu tuh naik-naik pagar tapi untungnya nggak pernah sub. Sampai kayak gitu ya Sampai patah gitu nah. ini, ini apa nih Biasanya lucu nih Tutorial Masak mie captionnya Oke kita perhatikan ya Baik-baik ya teman-teman ya Oke Mie dibuka dari bungkus Lalu diulek Dikumpulin Oke Ditaruh ke wadah Siap Panaskan air ya lulus kucing dulu biar bulunya nempel di mi- mienya biar berasa mie kucing ya, nah, usia itu direbus mie yang udah di anjir dia bikin bubur mie pakai timun, itu apaan tuh sambal? Kelihatannya sih aneh ya Gue enggak ada tertarik-tertarik ya Enak emang Aneh anjir Orang orang mana nih? Orang Indonesia ya? Pasti ya Emang orang Indonesia tuh terkenal dengan Terlalu amat kreatif ya <laughs> Mie jadi bubur Gila gak itu Dan nanti pasti ada aja nih Ini dari yang nonton udah 166,8 ribu Dari sekian banyak orang ini pasti ada yang nyobain Percaya sama gue deh Pasti ada yang penasaran terus nyobain <gak, gak penting Gak penting banget Gak penting Aduh kok iso Tolong jelas nore <gak> Ada logo halal nih ya ini udah jelas buat dilingkarin Ini tadi aja gue pikir Ton, ton ini apa? Ternyata pork Bone brother flavor Babi Tulang babi Ada tulang babi tapi halal No MSG vegan Coba bayangkan itu Dimana korelasi antara halal dengan babi bajingan lucu banget lagi nih kok bisa iya ya made in japan anjing dia pikir halal tuh kayak logo BPOM kali ya <laughs> dia pikir cuma asal tempel kali ya eh, lu coba aja oke okay, next Hai ah ini nih ini lagi lumayan ramai juga nih meme kayak gini nih lu itu ya Lu itu tinggal duduk manisnya, Sebenarnya kata-kata ini yang bikin jadi sekarang viral, ya. Karena belakangan Reza Arab, waduh, gue sebenarnya males ngomongin ini, ini. Reza Arab katanya selingkuh dari Wendy, ceweknya. Padahal Arab itu terkenal dengan bucinnya. Dan akhirnya siapa yang kena kaum cowok, lagi-lagi kaum cowok, reza Arab yang bucin aja bisa selingkuh, apalagi yang lain, nggak semua re, terserah dah, Gue sampai bingung gue ngomong, nggak semua cowok tuh kayak reza Arab, dan nggak semua cowok itu selingkuh, contohnya gua. Jadi kata-kata ini tuh ya sempat diomongin di podcast, terus terkenal banget kata-kata itu, dan akhirnya sekarang kebukti selingkuh. Walaupun nggak tahu ya simpang siur juga, nggak tahu bener apa enggak. Tapi ini banyak banget jadi meme ya. Kata-kata ini tuh banyak banget jadi meme. So jadi segitu aja video kita reaction Twitter kali ini ya. Semoga video ini menyenangkan untuk kalian. Semoga menghibur dan semoga... Semoga apa lagi ya? Eh, Enggak tahu deh. Udah segitu aja lah ya. So, jangan lupa di-subscribe, di-komen, di-like, dan di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa follow akun sosial media gue di kolom deskripsi ya. Kalian tinggal klik muncul ke sosial media gue, tinggal follow. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, dadah, dadah, bye bye.